Pengesahan lokasi, begitu ya? Iya, untuk di TKP Untuk di KTKP. TKP. Di uh, Bagaimana kalau kita jadwalkan besok siang setelah sidangnya Riki? Cuman, Cuman yang hadir adalah para penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. taraf dakwa tidak usah hadir. Baik, uh, khusus di Dure Tiga ya, mulia? Uh, Tiga dan Saguling kita, kita melihat. Baik. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang menangani kasus pembunuhan berencana Yoshua mengabulkan permohonan pengacara Sambo di mana mereka memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat bersama-sama meninjau TKP untuk dapat menjadi gambaran bagi para pihak. Pemeriksaan lokasi, gitu ya? Iya, untuk di TKP. Ya. Untuk di TKP. Di, uh, ya. Bagaimana kalau kita jadwalkan besok Siang setelah sidangnya Riki, cuman yang hadir adalah para penasihat hukum dan jaksa penuntut umum tak dakwa, tidak usah hadir. Berdasarkan kesepakatan seluruh majelis dan jaksa penuntut umum pun sepakat dengan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel mendatangi rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Pengecekan rumah Sambo dilakukan tertutup. Dalam kunjungan ini, Majelis Hakim membatasi agendanya hanya peninjauan lapangan, bukan untuk memberikan pendapat atau beradu argumen. Agenda ini hanya dapat dihadiri atau diikuti oleh Majelis Hakim, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum dari para terdakwa. Sementara para terdakwa dan saksi tidak dilibatkan dalam agenda tersebut. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso terlihat tiba di Jalan Saguling 3, pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023 di pekarangan rumah pribadi Sambo. Yang sebelumnya para majelis hakim lainnya, Jaksa dan para pengacara terdakwa kasus pembunuhan Yosua sudah lebih dulu tiba setelah para pihak hadir antara lain Majelis Hakim, Jaksa, dan pengacara kemudian masuk ke rumah pribadi Sambo. Pengecekan langsung ke TKP ini dilakukan Majelis Hakim atas permintaan pengacara Sambo. Tempat kejadian perkara yang didatangi adalah rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan dan rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling Tiga, Jakarta Selatan. Dalam agenda tersebut banyak hal yang dapat tergambar, dan kemudian dapat disandingkan dengan keterangan para saksi atau terdakwa, mana keterangan mereka yang berkesesuaian dengan kondisi TKP, dan mana yang mengarang-ngarang. Hal tersebut justru dapat memperkuat dakwaan jaksa, di mana dalam fakta persidangan ada empat orang yang menjadi terdakwa dan menjadi saksi antar terdakwa yaitu sambo, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf Ma dan Eliza. Majelis hakim pun semakin memiliki keyakinan untuk memutuskan perkara tersebut karena agenda tersebut membuat semakin terang benderangnya kasus ini. Demikian, kami hanya menyampaikan dan Anda lah yang memutuskan. Bagaimana pendapat Anda? Berikan pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih.